Hai guys, balik lagi di channel gua. kali ini gua akan ngebahas gimana caranya kalian download mods dan install mods nya di sims 4 kalian mods itu apa? mods itu menurut gua fitur yang bikin sims kalian lebih menarik lebih menarik kayak gimana? kayak misalnya mandi barak gak di sensor, terus sims kita lebih realistis, nanti gua bakal lampirin link-link websitenya, terus juga nanti rekomendasi bakal gua bikin di video terpisah nah sekarang kita mulai ini ada akun di yang gue tunjuk ini. Nanti kalian register, kita ke download sekarang. Di sini ada custom content sama mods. Nah kalian tinggal pilih aja. By the way, kalau misalnya kalian download mods, ada mods yang outdated. Kenapa outdated? Karena, um, kayak misalnya Sims 4 kan selalu ngeluarin game pack baru, expansion pack baru. Mods-nya yang buat mod itu maksudnya udah enggak ngejalanin lagi, nah itu bisa nyebabin error di game atau broken mods atau custom content gitu nah makanya ntar gue kasih kalian solusi ini filter gitu ya guys, kayak biasalah kalau kita belanja cuma bedanya di button load. ini, ini kalian open link ini youtube aja ya, terus habis itu kalau udah nggak ada lagi yang mau kalian download ntar kita download beri di Tempat nanti kita download ada keterangannya. Ini buat game pack apa? Ntar kalian tahu maksudku. Soalnya nanti gua tunjuk. Nah udah, ini kita download saja. Di situ juga ada yang tadi maksud gua, expansion pack atau game pack yang mana yang harus kalian punya by the way, nanti gue akan bikin caranya coba gimana kalian pakai postpack postpack itu maksudnya sims kalian berpost renal. kita buka download, terus ke winner, kita ekstrak semua filenya ke dokumen si sims 4 di bagian folder mods -nya. ini kurang lebih caranya sama kayak custom content bedanya ini mods isinya beda sama custom content cuma Lokasinya sama dan cara aktifnya tuh sama juga kayak pasem konten udah selesai semua kita klik sim sempat kita kita tungguin nah tadi maksud gua yang gue bilang solusi buat mods yang outdated atau broken gitu nanti linknya gua lampirin di description box itu kayak mod conflict detector gitu. Nanti kalau misalnya kalian mau caranya coba nanti gue bakal bikinin videonya. Terus kalau misalnya kalian tertarik Sims 4 kalian gimana berpose itu rencananya juga bakal gue bikin. Dan nanti gue akan upload video tentang Create a Sim sambil menjawab pertanyaan kalian seputar Sims. Soalnya banyak banget yang nanya. Jadi bakal gua usahain semuanya kejawab sama gua. Oh ya, yeah, guys. Maafin gua karena gue baru upload hari ini karena Sims 4 gua kemarin error gara-gara gua download mod sim broken broken gitu. Akhirnya ketemu solusinya, ada dua cara Tapi Karena sekarang lagi ngebahas download mod sama install modnya nanti aja ya Ini kita nungguin loading screen nya Suaranya sengaja gue hilangin guys sama gue bikin Windows biar lebih mudah aja sebenarnya kosong konten awal mod itu kurang lebih sama Cuma bedanya kalau konsum konten barang-barang, baju, rumah benda intinya kalau mod itu lebih kayak script yang mau mempengaruhi gameplay kita. Nah, udah sampai sini? Seperti biasa, kita pencet options menu. Kita klik Nah, pencet game options ke other enable custom content and mods di centang. script mods allowed nya di centang. script mods itu yang tadi gua maksud dia tuh kalau mod sepaket gitu ada custom content sama mods script nya nah kalian juga bisa view custom content kalian kalau misalnya kalian itu nah ini kita apply changes kita exit game kita buka lagi gamenya, jadi di restart gamenya guys. Yes. Nah, video kali ini gini aja guys. Kalau misalnya kalian ada kritik dan saran atau pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar atau hubungin via DMIG juga gak masalah. Nah, ditunggu ya guys video nextnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan next upload video. Thank you for watching.